Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini bang Gimini kami nyuguhkan info-info menarik dan terbaru dari idola kita Di kabar pertama langsung kita awali dengan tentu kebahagiaan Yang kita lihat dari idola kesayangan kita Ini Masya Allah Apalagi melihat pandangan dan tatapan dari Bapak Bibi kepada Bu Nes, Begitu luar biasa Makin sayang, makin cinta Mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah dan semoga selalu rukun, dan semoga selalu banjir doa dan dukungan dari orang-orang baik juga yang tulus mencintai idola kesayangan kita insyaAllah, kita juga bersama kalimat doa dari akun seperti sekuler assalamualaikum bismillah, ya Allah, sehatkanlah badan kami lancarkanlah urusan kami luaskanlah rezeki kami bahagiakanlah keluarga kami jadikanlah sisa umur kami yang lebih Bermanfaat, serta tuntunlah Setiap langkah kami menuju jalanmu Ya Rob amin Masya Allah, kita aminkan doa-doa Baik, mudah-mudahan diijabah Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian persahabat, untuk berikutnya Informasi penting juga untuk warga Konoha Kali ini dari L2W Kali ini menginformasikan Tentunya Bunda Lesti masih di posisi Pertama, perolehan sebelumnya persahabat, ya Tentunya di ronde pertama Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora di aplikasi Juks Masih memimpin informasi, informasi perolehan sementara ronde kedua di slide selanjutnya persahabat ya. Dan tentunya semangat terus warga kuno voting Bunda Lesti di aplikasi Juks Bismillah mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa tentunya menang Ayo ikut vote di babak tanding ulang Lesti Kejora melawan BTS Dengan perolehan suara 146 Rp 8.000 versus 95.7.000 Vot sekarang juga untuk warga Konoha dukung terus Mudah-mudahan semakin kompak dan semakin solid Buat warga Konoha untuk selalu men-support yang terbaik Untuk Lesti Kejora Kemudian kita lihat juga persahabat informasi dari MRB Kali ini menginformasikan jangan santui persahabat ya Siang ini bakal launching season keempat produk MRB Clothing Line Jangan kebanyakan santu ya Siang ini launching season keempat Rizki Bilar Tuh, Informasi penting dari admin MRB Bahwa siang hari ini bakal launching Untuk produk MRB Clothing Line Di season keempat Mudah-mudahan kebagian semuanya Yang belum kebagian, Yuk makin gercep lagi Mudah-mudahan usaha bisnis Leslar dimudahkan Dilancarkan Amin untuk berikutnya persahabat kita lihat juga ada info kali ini persahabatnya kita mendapatkan info dari squid di persahabat ya menginformasikan akun Instagram Lesti Kejora berada di peringkat ke-24 followers terbanyak di Indonesia Alhamdulillah nih persahabat ya untuk guna Lesti tentunya masuk juga followers terbanyak persahabat ya kita makin bangga, makin kangkung Mudah-mudahan Bunda El Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan apapun segala urusan Selalu dimudahkan Dan kita lihat juga persahabat. Di sini begitu banyak Tanggapan komentar Di antara persahabat dari akun MS Zahra 2020 Mengatakan Alhamdulillah Meski nomor 24, tapi Rami melebihi Yang followers yang lebih tinggi Masya Allah, luar biasa ini membuktikan bahwa Bunda Lesti Kejora memang banyak dukungan, banyak support dan doa yang diberikan. Kemudian juga persahabat kita selanjutnya mampir ke outfitnya Bunda Lesti di Lesti Fashion. Kali ini membahas outfitnya Bunda L yang dipakai kemarin saat menemani Papa Bik main bola. Dimulai dari kerudung persahabat ya, dibanderol Rp255.000.000. Dan yang kedua ada Rompi yang dikenakan oleh Bunda Lasti mencapai Rp299.000. Dan untuk cemilan yang dimakan oleh Bunda L ini harganya mencapai Rp77.700. Dan untuk sandal Givenchy ini dibanderol Rp4.475.533. Masya Allah, harga yang luar biasa, fantastis.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 Silahkan berkomentar, Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.